Hello, hello guys. Welcome back again di channel Sundanese Slot guys ya. Di sini kita akan kembali bermain Mahjong. Mahjong m hmm, 2 ya. Dan di sini gua menggunakan uh, putaran 30 ya. Putaran 30 turbo. Seperti biasa, di sini gua menggunakan betting di 10.000 aja dan gua membawa kredit di 800 ya guys ya. Di sini belum apa-apa kita udah dikasih menang 400 boy, hedon hedon mengerikan ya Oke kita lanjut Kita lihat putarnya di 30 ini apakah gacur atau enggak ya Kita cekidot aja dulu, kita santui Oh ya guys, gimana kabarnya hari ini? Apakah sudah diberikan JP guys? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan JP dan diberikan kesehatan ya. Dan tentunya mudah-mudahan JP-nya tidak tanggung-tanggung uh, gitulah -tanggung ya guys. Oh ya dan di sini gue mau infoin kalau gue disini mainnya di situs gede 77 ya, situs paling gacor paling hedon pokoknya boy. Sejaga raya tentunya boy, boy dan buat kalian yang mau join yang mau daftar langsung aja guys kan kalian cek uh, pin komennya ya biar kalian bisa langsung daftar nggak usah harus cari-cari ke Google itu boy Aduh agak sedikitnya dot lagi ya tapi lah kita di sini masih profit dan Modal kita masih cukup banyak, ya. Oke, okay, kali tiga, boom! Alamak, mak! Ayolah, ayolah, ayolah. Oke, okay, tiga lagi, ya. Kita gesekan lagi. Jadi, kalau apa ya, main maju tuh harus lebih sabar sih, karena di sini kan memang nggak ada fitur buat buy spin gitu, boy. ya. Jadi, kalian harus santuy dan by the way di sini gua uh, apa? Jangan berpikir gua di sini main Mahjong itu 4 menit, 5 menit udah langsung menang gitu ya. Ini sebenarnya prosesnya panjang, boy. Jadi gua uh, potong di saat uh, profit aja gitu, boy. Hmm, karena kalau misalnya gua gas dari awal sampai akhir itu udah pasti lah 30 menit atau 40 menit udah pasti kena dan kalian pasti bosen juga nontonnya ya guys ya gue yakin kalian pasti bosen juga nontonnya gue oke okay, di sini kita udah dapat free spin ya kita dapat free spin kita cek dan emang di mahjong ini sekarang udah agak susah anjir buat uh, dapat free spinnya itu trot oke okay, kali 6 nya jadi trot let's go Ih, mantep ayo lanjut kali 10 lah ah tertahan di sana ya guys ya oke lah ya, ribu sudah di tangan dan kita sudah profit oke okay, tiga putaran terakhir kita cek ya tiga putaran terakhir kita cek oke okay, mantap mantap mantap mantap tembus di 2000 ya Oke okay guys karena di sini kita sudah profit kayaknya ya udah aja ya segitu aja kayaknya info dari gua guys thank you banget buat kalian yang udah selalu support channel ini ini sudah selalu komen dan like di uh, setiap kontennya pokoknya salam sehat lah ya guys ya see you in the next video pokoknya guys jangan lupa pokoknya kalian terus subscribe channel ini jangan lupa subscribe subscribe subscribe guys bye bye